ternyata idola kesayangan Papa Bilar bersilaturahmi berkunjung ke rumah yang dibintaro. Oh, Alhamdulillah persahabatnya terlihat keluarga besar Rizky Bilar di rumah itu. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia. Dan mudah-mudahan juga apapun yang dilakukan oleh Papa B di mudahkan demi lancarkan. Amin. Kita lihat Persahabat Tosingan ini diunggah kembali oleh akun Fatinya Leslar. Kalimat caption pun ditulis diunggah ini. Ngomong-ngomong kangen juga suasana rumah ini jadi flashback ke masa-masa dulu Masya Allah warga Konoha memang sangat merindukan sekali suasana rumah Leslar di Bintaro Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar begitu banyak respon yang diberikan Diantarnya persahabat dari akun Triana Frida Disitu mengatakan, itu yang sama Bang Bi di dalam mobil siapa? Ini pertanyaan di Persahabat. Kita lihat beberapa tanggapan jawaban dari Farah Fans. Dari akun mentari.d4 mengatakan, "Sepertinya itu Gibran, temannya Bang Pilar yang suka jual beli mobil." Ada juga tanggapan dari Bayu Karismatik mengatakan, "Istrinya lah kan kumpul keluarga, silaturahmi kayak dulu lagi. Tolong positif thinking aja ya." Kita lihat tanggapan dari Aldi Nadina 99. Di situ mengatakan, itu cowok bu, itu bukan suatu rahmi, tapi lagi ambil mobil yang lambo ini di Bintaro soalnya dititip di sini, tuh persahabat. Sepertinya sih emang itu Gibran, dia adalah tentunya tim Papa Bi juga untuk urusan mobil, persahabat. Ada di gasnya juga dia nyetir mobil lambo terus malamnya yang Ferrari, karena Harisnya udah diantar ke pameran, tuh persahabat. Dia ya, ini beberapa tanggapan dari para fans mudah-mudahan untuk warga konoha tetap positif thinking kita kompak kita solid untuk mendukung dan mensupport idola kesayangan kita kemudian juga persahabat perhatikan selanjutnya ada dari bunda lesti kali ini momen foto shoot atau pemotretan bersama ms globe makin cantik terlihat bunda l Masya Allah makin kagum saja dengan bunda lesti si anak multi talent yang selalu bikin bangga fansnya Masya Allah sahabat kita makin kagum dan pastinya kita makin bangga dengan sesak Lesti mudah-mudahan Bunda El juga selalu sehat dan selalu dimudahkan segala urusannya Amin kemudian kita lihat juga selanjutnya ini cidukan terbaru hari ini Masya Allah sahabat senyum dari Lesti dan Rizky Bilar begitu membuat warga Konoha bahagia hari ini Bersama Bang Rakesh dan istri, Masya Allah Mudah-mudahan juga, pro pertemuan ini Membuahkan kejutan yang sangat bahagia untuk kita semuanya Postingan ini pun juga kembali Oleh akun Santal Putih pilar Kita simak kalimat caption yang ditulis di unggahan ini Cerahnya senyum kapal kesayangan karena bahagia itu nular Masya Allah banget, bersahabat. Memang bahagia itu memang nular sekali Melihat senyum dari keduanya, Les dan Lar Membuat kita ikut bahagia merasakan kebahagiaan kita limhat untuk beberapa tanggapan komentar yang diberikan oleh para fans Di antaranya persahabat dari akun instagram Um yang mengatakan Masya Allah, bahagia selalu Lesser family, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ada juga tanggapan lain persahabat dari akun Lia Karlina 39 akhirnya lihat si bunda, cantik banget, kenapa ya? aku sayang banget sama kamu dek bahagia selalu kalian, amin ada juga tanggapan dari akun Dwi Alila. Nah, senyumkan kalian semua para leslarian, nikmatilah kebahagiaan. Jangan malah mencari hal yang bikin pikiran susah. Lope-lope sekebon buat leslar aku. Masya Allah, tetap positif, tetap menjadi fans yang baik untuk selalu mensupport dengan tulus, lesti, dan Rizky Bilar. Kemudian juga persahabat perhatikan selanjutnya, kali ini kita bahas outfit Papa B kemarin. Masya Allah, banyak persahabat dimulai untuk baju. Balenciaga persahabatnya Ini mencapai 7.460.000 rupiah Masya Allah Ada juga persahabatnya Untuk kaos kaki yang dipakai oleh Bapak B Ini merek defensi Persahabatnya mencapai 2.410.000 rupiah Harga kaos kakinya aja 2 juta persahabat Masya Allah Berkah barokah Untuk rezekinya mudah-mudahan Rezeki doa kita bisa melaraki Kita semuanya Amin hanya doa-doa baik yang selalu kita berikan untuk lesar family. Masih menunggu cedokan lain hingga kabar terbaru berikutnya hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar menarik dari Leslar tentunya. Ini informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagaimana ucapkan terima kasih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.